Di video kali ini saya akan berbagi 10 cara atau tips mencegah mabuk perjalanan Untuk Anda semua dimanapun berada Seperti yang kita ketahui, mabuk perjalanan bisa dialami oleh siapapun dan dimanapun Saat Anda berada dalam perjalanan Terutama bagi orang-orang yang tidak biasa berpergian jauh dengan alat transportasi tertentu Apakah Anda salah seorang yang sering mengalami mabuk saat melakukan perjalanan? Apapun alat transportasi yang Anda pakai, berikut ini ada 10 cara mencegah mabuk perjalanan darat, laut, dan udara yang paling efektif. Pertama, makan dengan porsi makanan yang secukupnya saja. Perut kosong bisa membuat Anda masuk angin dan mudah mengalami mabuk perjalanan. Tiga perut kosong, lambung akan memproduksi asam dalam jumlah yang berlebih, sehingga dapat menyebabkan Anda merasa mual. Cara mencegah mabuk perjalanan yang cukup efektif adalah makan secukupnya saja. Makanlah dengan porsi normal, dan usahakan untuk berhenti makan sebelum kenyang. Hindari juga makan sampai terlalu kenyang, karena jika terlalu kenyang bisa membuat perut terasa begah dan merasa mual saat perjalanan kedua hindari makanan yang dapat menyebabkan mabuk ada beberapa jenis makanan yang dapat meningkatkan risiko anda mengalami mabuk saat perjalanan Di antaranya adalah makanan pedas dan makanan yang berminyak kedua makanan ini tidak friendly dengan sistem pencernaan kita sebaiknya konsumsi makanan yang berkabohidrat tinggi atau makanan yang berserat tinggi ketiga tidak membaca saat perjalanan Sebagian orang terbiasa membaca buku, koran, komik, atau majalah saat melakukan perjalanan Tujuannya untuk menghabiskan waktu dan mengatasi kebosanan saat melakukan perjalanan yang panjang Namun, tahukah Anda bahwa membaca saat perjalanan darat, laut, maupun udara bisa membuat Anda mabuk? Cobalah untuk tidak membaca buku saat perjalanan Cara mencegah mabuk perjalanan tanpa membaca buku, koran, komik, majalah, dan lain-lain ini sangat efektif. Sebagai gantinya, Anda bisa menikmati pemandangan yang berada di sepanjang jalan-perjalanan Anda atau tidur saja. Keempat, jaga suhu udara di dalam kendaraan. Tips yang satu ini berlaku jika Anda melakukan perjalanan darat dengan mobil ya. Salah satu cara mencegah mabuk perjalanan adalah dengan memperhatikan suhu udara di dalam kendaraan Pastikan AC di mobil tidak terlalu besar atau terlalu kecil Apabila AC terlalu kecil maka udara di dalam mobil akan terasa pengap sehingga Anda jadi lebih mudah mabuk Sebaliknya jika AC terlalu besar dan mengarah ke tubuh Anda jadi lebih mudah mabuk dan mengalami masuk angin saat perjalanan. Kelima, pastikan tempat duduk Anda nyaman. Ketika mudik atau melakukan perjalanan jauh, Anda mungkin memerlukan membawa lebih banyak barang. Akibatnya, barang yang tidak cukup diletakkan di bagasi akan berada di dekat tempat duduk Anda. Secara tidak langsung, Anda harus berbagi jatah tempat duduk Anda dengan barang-barang yang Anda bawa. Ketika Anda tidak merasa nyaman saat duduk, maka Anda akan merasa pusing dan merasa mabuk. Oleh karena itu, bawalah barang secukupnya saat Anda berpergian jauh. Keenam, hindari penggunaan pewangi yang menyengat. Cara jitu mencegah mabuk perjalanan tanpa obat adalah menghindari penggunaan pewangi yang menyengat. Ketika ingin memasang pewangi kendaraan, pilih yang wanginya lembut dan tidak terlalu menyengat. Sebaiknya, pilih pewangi yang bersifat aromaterapi, yang tidak akan membuat Anda mabuk selama perjalanan. Selain itu, gunakan juga parfum atau lewangian tubuh lainnya yang tidak terlalu menyengat, karena pusing ketika mabuk di jalan juga bisa disebabkan karena lewangian yang Anda pakai di tubuh Anda. Tujuh, duduk di bangku depan sebelah pengemudi. Meskipun terlihat sepele, tetapi cara mencegah mabuk perjalanan darat yang satu ini cukup ampuh. Para ahli kesehatan percaya bahwa mabuk perjalanan bisa disebabkan karena ketidaksesuaian antara pandangan mata dengan respon tubuh dalam menginterpretasikan gerak kendaraan. Jika Anda duduk di kursi tengah, maka Anda akan melihat kursi bagian depan. Tapi tubuh Anda akan sangat peka terhadap belokan atau kecepatan kendaraan yang Anda tempuh. Sementara itu, bila Anda duduk di kursi depan, keseimbangan antara pandangan mata dan respon tubuh pada gerak kendaraan tetap terjaga. Bila perlu, Anda bisa menghindari resiko mabuk darat dengan mengemudikan kendaraan Anda sendiri. Kedelapan, hindari jalanan yang tidak rata. Percaya atau tidak, jalanan yang tidak rata atau macet bisa membuat seseorang jadi mabuk darat. Buncangan saat melewati jalan yang tidak rata bisa membuat isi perut kita turut terguncang pula, dan membuat kita jadi lebih cepat mual sehingga terjadi muntah. Jalanan yang sangat macet juga membuat kendaraan jadi lebih sering mengerem. hal ini sangat berpengaruh pada potensi mabuk perjalanan solusinya adalah memilih jalanan yang rata dan lancar jika terpaksa melewati jalanan yang tidak rata atau macet gunakan kendaraan yang dapat meredam guncangan dengan baik dan dengan kesembilan tidur yang cukup sebelum berpergian Salah satu alasan mengapa orang sering mabuk saat berpergian jauh adalah kurang tidur. Apabila Anda tidak mendapatkan tidur yang cukup sebelum pergi, kepala akan menjadi lebih cepat pusing dan berpung terasa mual. Miliki tidur yang cukup sebelum berpergian jauh. Hal ini dapat membuat tubuh jadi lebih fit dan segar, sehingga Anda tidak mudah mabuk saat perjalanan. Jika kurang tidur, Usahakan tidak minum kopi agar Anda bisa tidur saat perjalanan. Yang terakhir atau cara yang ke-10 untuk mengatasi mabuk perjalanan adalah minum obat anti-mabuk. Dewasa ini ada beragam obat anti-mabuk yang bisa membantu Anda mencegah mabuk di perjalanan darat, laut, dan udara. Obat ini cukup efektif untuk mengurangi risiko mabuk dan membuat Anda mengantuk. Ketika Anda mengantuk, maka Anda akan tertidur saat perjalanan, sehingga tidak akan mengalami mabuk. Itulah 10 cara mencegah mabuk perjalanan yang bisa Anda lakukan sebelum berpergian. Selain itu, Anda juga harus memastikan suasana hati Anda sedang tenang ketika hendak melakukan perjalanan jauh. Karena apabila suasana hati sedang buruk, anda akan mudah merasa cemas, berkeringat dingin, dan mual. Tenangkan diri Anda dengan mendengarkan musik favorit saat sedang melakukan perjalanan jauh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.